Kekuatanmu untuk membebaskan diri adalah, jangan setiap saat mengeluh tentang hal itu. Harga sebenarnya dari segala sesuatu adalah, jerih payah dan kesulitan untuk memperolehnya. Bukan dengan emas atau perak, tapi dengan tenaga kerja bahwa semua kekayaan dunia pada awalnya dibeli. Satu-satunya anggaran yang baik adalah, anggaran yang berimbang. Setiap manusia hidup dengan bertukar. Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan bahagia, di mana sebagian besar anggotanya miskin dan sengsara. Uang, kata pepatah, menghasilkan uang, jika Anda mendapatkan sedikit, seringkali mudah untuk mendapatkan lebih banyak, kesulitan besar adalah untuk mendapatkan yang sedikit. Hal pertama yang harus Anda ketahui, adalah diri Anda sendiri kasih kepada yang bersalah adalah, kekejaman terhadap yang tidak bersalah. Kita hanyalah salah satu dari banyak orang, dalam hal yang lebih baik daripada yang lain di dalamnya. Pendidikan rakyat jelata membutuhkan, mungkin, dalam masyarakat yang beradab dan komersial, perhatian publik lebih daripada orang-orang dari beberapa pangkat dan kekayaan. Disiplin nyata dan efektif yang diterapkan pada pekerja adalah milik pelanggannya, adalah ketakutan kehilangan pekerjaan mereka yang menahan penipuannya dan memperbaiki kelalaiannya. Harga sebenarnya dari segala sesuatu, apa saja yang benar-benar berharga bagi orang yang ingin mendapatkannya, adalah kerja keras dan kesulitan mendapatkannya. Ambisi besar, keinginan superioritas sejati, memimpin dan mengarahkan, tampaknya sama sekali khas manusia, dan ucapan adalah instrumen ambisi yang hebat.